Oh, enggak, ada, ada di rumah tuh ada bit merah sama bit putih. Itu ya, selamat. Ini pakai, ini pakai bit putih. Nah, nah, kita ini langsung ini. ke TKP okay, okay. Uh, transaksi narkoba, yaitu di Simalinyang okay. uh, dengan target inisial YN. Ya, langsung kita ke TKP guys. Kita langsung ke Desa Pongkai. Jadi, dari informasi yang kita dapat, eh, para pelaku narkoba ini transaksi di rumahnya. Jadi, kita langsung ke rumah saudara dengan inisial YN tersebut. siapa nih kalian? kan? eh, tuh? mana dulu, dulu ya? banyak-banyak ya? lurus, lurus kau? Sini aja lah, Bang. Biar nggak apa-apa, Bang. Sini aja duduk. Iya, sini aja duduk. nggak apa-apa, pegang aja. Siapa nama mu? Pas, Hai pas, ya, pas, ya, pas, ya, ya, kaca pas, ya, pas, tas kau? tuh. hei yes. tas bukan. tas ya Nah? ya. Beranis, ya mana tahu aku? hei eh. aja ya, kan? eh diam. tidur ya bang teman kau nih kawan adik kau mana adik mana adik mana neng kandang nah mana kandangnya tuh di sana di sana coba situ bbe abang ini bilang Dib bebe ya, mana ya, yang kau ambil tadi di mana nah di mana kalian bilang aku lewat tadi ya, cepat lah cepat lah kau mana mana ya tadi kata Teng kau sama dia di mana ya di kertas rokok di mana nya taruh oh. yang Aku, mau. Oh, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, pengakuan aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, bentar lah nah, masukkan tanganmu okay. motor masukkan dulu, tak untuk ketinggalan lah oh, itu dibawa, atau coba ke sana, tanpa sana Sudah ya? diambil? Belum, belum, belum. Ya, satunya lagi punya yang